Kalau sudah bergabung, video depannya supaya dinyalakan Waktu kita tidak terlalu banyak Sambil diberitahu teman-teman yang lain supaya sudah bergabung Apakah ini semuanya kelompok satu? Ini semua kelompok satu? Mikrofonnya aktifkan? Enggak, eh, satu <4. tuh> Saya kelompok satu Pak Ya yang tidak kelompok satu mohon maaf uh, menunggu dulu di luar Nanti masuk lagi Biar saya mudah untuk memeriksa daftar hadir Ya yang bukan kelompok satu silakan out dulu Nanti kita jadwalkan lagi Ahmad Maulana Hadir Pak Bagus Adeku Suma ada? Belum Ekstra masuk kelompok ini ya. Iya Pak. Ya. Ekstra El Rico. Iya Pak. Hadir Pak. Saya kira kamu perempuan Rico. Rico. Ada bandoknya di situ. Is. Iksal, mohon maaf. Kamu kelompok dua Iksal Jadi keluar dulu ya. Terima kasih nanti lagi bergabung sama-sama dan kade ya Adelia sudah bergabung ya saudara-saudara yang mendengarkan suara saya uh, cukup jelas ya pak. antara lima sampai 10 di angka berapa dari Esra dulu apa pak di antara angka 5 sampai sepuluh suara saya ada di mana di hmm, ada ada di 9,5 koma pak Wah, wow, nyaring sekali ya. Kalau Riko suara saya di angka berapa? 10, Pak. 10. Ahmad Maulana, suara saya di kisaran berapa levelnya? 5 sampai 10? 9, Pak. 9. Ade Kusuma, selamat bergabung. Selamat pagi. Suara saya diterima di tempatmu kalau dinyatakan dalam angka di level 5 sampai 10 pada level berapa? Menurut kamu, 9 lah Pak. punya punya saya kamu, kalau Adele, suara saya di angka berapa? kamu, menurut kamu, rata kamu, menurut kamu, menurut kamu, menurut kamu, menurut kamu, anda kamu, menurut kamu, menurut kamu, menurut kamu, menurut kamu, menurut Oke, baik pak, baik pak, baik pak Ya nanti ya, nanti lagi Ya, oke pak Melisa ini masuk kelompok 2 Mel Jadi nanti ya, ya Saya selesaikan kelompok satu dulu, sebentar aja Berarti keluar dua pak Ya, ya, nanti masuk lagi Sesuai dengan daftar yang sudah saya bagikan Baik pak, terima kasih Ya Oke Kayaknya berlima aja ini yang hadir Ya, saudara-saudara, uh, kita mulai. Selamat pagi. Terima kasih, okay. uh, Di dalam classroom Anda, Anda sudah breakout belum hari ini? Sudah, sudah. Uh, ada tugas, ada soal. Sebentar. Estra kemarin rasanya nanya, "Ya lah, ya Pak. Iya pak. iya pak, gambar itu sudah dibagikan belum?" Es. ya, yang Atau gambar ini ada. Saya nggak tahu pak yang bermasalah itu cuma saya atau yang lain. Kayaknya Soalnya iya, yang lain kada semuanya. Nah coba Efra dulu share screen fotonya yang kemarin. Oke okay, nah, sebentar. Kita lihat fotonya Efra ya. Screen Ada share soal kapan? di Google Classroom itu yang kata Efra itu terbalik. Lalu yeah. kemudian kami ber WA lalu saya perbaiki gambarnya dan apa yang Efra gambar itu mirip. Efra sudah bisa share screen belum? sebentar Pak saya foto yang kemarin saya saya buka gambarnya tuh ya ya supaya tidak terbongkar rahasia banyak rahasia kan waduh Pak banyak rahasia waduh Pak memangnya Pak waduh gimana sih Pak sebentar saya sebentar tid tidak tidak nggak bisa pak masih belum diizinkan masih belum bisa share screen pak adminnya pak adminnya pak oh bisa nah ya, kita tunggu dulu biasanya karena sinyal nah di, diperhatikan gambarnya apa Saudara screenshot Pertemuan kita sekarang ini di screenshot Nanti ditaruh di Whatsappnya Jadi inilah orang-orang yang dari HP saudara yang hadir Kelompok satu di saat ini Dan dalam catatan saya ini cuma ada enam orang Berarti ini ada multiple ya silakan di share screen dulu, diperbesar, diperbesar di HP-nya masing-masing, gambar yang sesungguhnya seperti yang digambar oleh Estran. Ini gambar kamu Kasra atau gambar saya ini salah Gambar bapak punya saya jelek pak. Nah maka punyamu itu sudah benarnya. <laughs> Lebih jelas pak. Ya ini sudah lihat semua ya gambarnya. Coba. Ya hey, periksa dulu siapa yang mau yang bergabung dengan kita. Excel, Excel Sias. Ya Pak. Ya, silakan sebutkan namanya yang sudah bergabung di dalam Zoom ini. Benjuan Halo. BIR, Pak. BIR, kenapa lambat? Tadi, Anu. Oke. Okay. Gak bisa mak. <laughs> dulu, baru tahu. <laughs> Branska Alfa Gak kelihatan wajahnya laki-laki atau perempuan? Nih? Perempuan. Audionya belum join. Audio brand Siapa lagi yang baru bergabung? Elmo. Halo. Iya, Pak. Gak pakai kacamata sekarang. Halo, pak. Hah? Elmo? Oh, sakit mata aku, pak Oh, sakit mata. Ya, kalau sekolah aja pakai kacamata tebal. Iya, Pak. Sekarang pakai kontak lain Ayo, nah. enggak? Enggak Di screenshot di masing-masing posisinya Biar nanti kelihatan supaya tidak masuk Adevio, ada sudah masuk? Eh nah. Adinda, ada masuk? Pak Kenapa, serang? Ada yang kesulitan masuk Sarah, ada yang bertanya Yang bertanya silahkan bicara Hidupkan mikrofonnya Ada yang enggak jelas? Oh, ada kesulitan masuk, ya, pak. audio. ada, kan yang, Putus ada yang kesulitan masuk, pak. Ananya ya, ya pak. yang kesulitan masuk diminta di nanti kelompok dua aja. Ya. Bapak, bapak. kenapa? sebut nama. saya. Sebut pak. adinda. kenapa adinda? tadi sebut saya pak. masuk pak pakai punya nama kakak saya berian aris tadi pak. Saya sempat lihat, tapi keluar lagi setelah itu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Sekarang baru bisa, Pak. Hmm, gak apa-apa. Jangan nangis. Saya nggak punya tampungan.com untuk air mata. Iya, Pak. Saya sudah <laughs> nangis, Pak. Iya. <laughs> saya tahu kamu menangis. Terbahak-bahak. <laughs> Siapa lagi Dap. yang... Ah, benjoan ini. Selfie, jangan gawian. Apa, Pak? Pa. test belum masuk bagian dari ada, ada. Bagian biologi itu tes tes ya bagian biologi itu sebut nama sebut nama yang tes brands ke, pak brands ke. nah bilang itu brands brand. takutnya soalnya kemarin anu pak kalau pakai laptop gak hidup ini pakai apa? pakai handphone. Nah, handphone ya sudah pakai handphone terima kasih pak Ya, yang baru bergabung, Saudara Fredrik. Apa kabar? Ben. Sehat. Saya Fredrik. Fredrik Axel Dea Lova. siapa lagi nyorang-nyorang. Ya, sekarang sudah lihat share screen-nya Sudah lihat belum? Belum, Pak. Hah? Belum. Sudah Salah, sudah belum di oh ini ya sudah, ya, sudah pak ya, lihat. dengan manita ini kembar ya oh, <laughs> sudah pak salah. kalau saya salah itu salah salah, <laughs> salah, nah, salah pak Hah? Ya. beda pak oh beda uh -uh. oke George Manuel ada mana George ada video ini perempuan ya? Iya pak. Aduh, saya kira laki sama kiri kau, saya kira perempuan. Baik, sambil papan tulisnya siap Saya ingatkan Saudara-saudara yang Saya hormati, yang saya banggakan Hari ini adalah Pertemuan kita yang pertama Dalam Kegiatan Pembelajaran fisika Setelah sekian lama Anda menggunakan Google Classroom Dan saya bisa bertatap muka dengan Saudara-saudara Nah mohon kegiatan anda yang di uh, WhatsApp itu supaya di diaktifkan Open Board supaya diaktifkan mulai apa namanya, agak kerewet agak karena kami memperhatikan siapa yang rajin berbicara, responsif, tidak hanya baik pak, terima kasih pak dan lain-lain tapi juga ada yang bertanya, ada yang menyebutkan soalnya salah dan segalanya nah mohon itu saudara-saudara bisa tunjukkan bahwa Anda Memang respon memang benar-benar uh, menginginkan tidak lama-lama ada di kelas 12 ini eh di kelas 11 ini. Dan kami pun tahu bahwa yang Anda lakukan atau yang Anda ikuti itu sungguh-sungguh adanya. Sampai di sini Silahkan kalau ada yang berkomentar, sementara saya mencari aplikasi yang saya install kemarin Supaya saya bisa menunjukkan gambarnya extra, itu apa penunjuknya Silahkan Sudah Silakan, kalau ada yang mau bertanya Screenshot yang punya Ezra tadi dikirim kemana Pak? Bukan, itu dikerjakan Dikerjakan di bukunya masing-masing Sampai situ, sudah jelas bahwa itu dikerjakan Nah, saya sekarang mau menunjukkan Anda mengerjakannya seperti yang saya tunjukkan Kemarin ini sudah bisa. Oh ya ya ya. Nah, kornya banyak. Nah, board. Silakan, kalau ada yang berkomentar, ada yang baru masuk, silakan sebutkan namanya. Elia Putriani ada masuk. Elia. Halo. Ada. Apa? George Manuel Montella ada? George Manuel. Halo. George. Uh, Pak George sepertinya ada gangguan masih. Alia Tabita ada? Alia enggak ah. bisa masuk, Pak. Okay. Alia dan George nanti masuk kelompok dulu. Ada, ada, ada. Eh, ya. ada Pak. Berarti harus ke situ. Baik, saya ulangi dari gambarnya. Esra, mudah-mudahan papan tulisnya ini bagus, tidak jelek. Kalau memang jelek, berarti tangan saya ini yang jelek <laughs> karena ini perlu latihan. Kalau dulu saya pakai pen drawing, sekarang pen drawing saya hilang semua di maling orang. Saya pakai mouse dan menggambar dengan mouse ini jelek sekali saudara-saudara. Jangan ditiru. Tar pe tanker, pencet sana, pencet sini. Susah. <tuk> <tuk> <tuk> ini dilakukan oleh profesional. 60 derajat. <tuk> <tuk> Astaga. Saya jadi gatel kalau melihat seperti ini sendiri. Eh, <tuk> okay. ini sudutnya Kemudian yang di daerah ini namanya kita membagi menjadi dua sumbu. Sumbu yang mendatar namanya sumbu X. X, X, X, nah, X, X yang vertikal namanya sumbu y. Y. Y. y. Kalau sudutnya ada di bagian atas ke kesana. Berarti dari T1 ini, ini namanya T1, lalu ini namanya T2. Ini nanti akan kita uraikan. Nah, nanti penjelasan di uraiannya saya akan tunjukkan video tersendiri. Saya hanya menunjukkan nanti ini di... nah, ini diuraikan ke sumbu X, eh, ke sumbu Y. Yang T2-nya diuraikan juga ke sumbu Y. Sementara yang ke bawah ini, ini kita tulis saja sebagai F. Sesuai gambar. Sampai di situ, ada gambarnya? Ada ya? Okay. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah. Ada, ada, ada. Nah, lalu yang ke arah yang berlawanan, yang ke arah sumbu X ini, kalau dalam pelajaran matematika, mudah-mudahan Anda nanti ingat, ini akan menjadi T1 sin 30. Saya yakin Anda yang melihat tangan saya ini gergetan juga. Apalagi saya yang menulis. Nah, itu salah satu contoh. Nanti ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kalau arahnya berlawanan, berarti keduanya akan melakukan tarik-menarik. Ada yang ke sana, ada yang ke sana. Berlawanan. Warnanya Arahnya Lalu ada juga yang ke atas Yang sejajar Itu akan dijumlah, Dilawan oleh yang arahnya ke bawah Secara alamiah Benda-benda yang bergerak ke bawah itu Sebutannya adalah jatuh Benda-benda yang ke atas Itu namanya dilempar Atau terbang Nah, jadi antara terbang dengan jatuh itu kan berlawanan Yang ke atas ini kita beri tanda plus Tandanya plus Yang ke bawah ini tandanya minus Yang ke kiri itu minus Yang ke kanan itu plus Berarti kalau seseorang mendapatkan tanda plus positif Bapak Anu. Setelah mengikuti tes, ternyata positif. Nah, berarti pilihannya adalah ke kanan dan ke atas. Kalau kita yang sudah mengikuti tes dan hasilnya negatif, berarti ke kiri dan ke bawah. Berarti kalau kita mengikuti tes, swab, dan PCR, hasilnya negatif, berarti kita ke bawah, di bawah daftar, serta kita berada di golongan kiri. Tidak terkena. Tapi kalau yang Menjadi positif, Oh berarti dia terangkat ke atas Atau dia bergeser ke kanan Ke kanan itu identik dengan naik Dengan peningkatan Kalau negatif ini pengurangan, penurunan Dan lain-lain Nah, tujuan saya tunjukkan gambar ini adalah Saya tidak menunjukkan jawaban Tapi saya menunjukkan cara Bagaimana saudara menyelesaikan sebuah soal tentang kesimbangan prinsip dasarnya kalau ada sudut ada sudut seperti ini maka semua sudut itu akan diproyeksikan ke dua sumbu apakah sumbu Y atau ke sumbu X Kosami, uh, kos sami, berarti kos samping miring kos sama dengan sisi samping dibagi sisi miring sisi miring sin demi sin sama dengan di depan dibagi sisi yang eh. di samping dari 30 derajat ini siapa yang di samping dari 30 derajat ini siapa sumbu bukan yang di samping dari 30 derajat ini adalah sumbu oh, y Teng -teng. yang di depan 30 derajat ini sumbu x, x sekarang gambar berikutnya yang di samping 60 derajat itu sumbu Y yang di depan 60 derajat sumbu X nah itu dia, ingat tadi scene scene depan miring dan cos cos hani nah coba anda seadanya dan ini yang Anda kumpul tidak perlu sampai dapat penyelesaian dulu sebelum Anda melihat video yang ada di Google Classroom itu sampai tuntas kalau ternyata video yang ada di Google Classroom itu belum sampai memenuhi hasrat Anda untuk menerima atau mendapatkan penjelasan saya akan kirimkan lagi video saya menjelaskannya dengan lebih baik dari ini tangan saya videokan, <SILENCIO> saya menulis seperti gambar yang saya bagikan kepada Isra tadi lalu saya sambil gitar. Nah, anda bisa uh, mengamati setiap soal-soal yang saya kirimkan. Kalau kelas lain minggu depan mereka akan mengadakan presentasi. Namun untuk kelas 11 IPA 2 ini di mana angka 2 itu adalah angka spesial. Jangan doakan cintaku, jadikanlah oh. ini cinta -cinta melakukan yang, yang pertama. bukan yang pertama, yang terakhir. Nah, semacam itu. Saya memberikan privilege khusus kepada kelas Anda, bahwa Anda akan presentasi dua minggu mendatang. Tepatnya tanggal 21 Oktober 2020. Apa yang Anda presentasikan adalah, Carilah soal yang menurut Anda paling sederhana dan bisa Anda jelaskan seperti cara saya menjelaskan saat ini. Itu sendiri-sendiri enggak -sendiri Pak atau Ya, pilih sendiri aja. Satu orang satu soal saja. Oh. Sampai di situ dulu jika ada pertanyaan. Saya menjelaskannya seperti ini dulu. Nanti Pak. saya kirimkan video. Ya, silakan sebut nama. Soalnya kes keseimbangan Pak kesetimbangan kah bang? soalnya persetimbangan. Ada lagi, silakan ditanya. Kalau sekarang masih berpikir lama tenang. Waktu dua minggu untuk melamun. Melamunlah dari detik ini. fotolah video sampai ya. Peringatan saya lagi menggunakan perangkat satu-satu. Masuk juga tiga pasang. Silakan. Ya, langsung itu tiga pasang. Masuk juga tinggal 5 menit lagi. Nanti saya akan panggil kelompok dua. Kurangan hari ini saya akan buatkan dalam. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kalau suara saya tidak bisa didengar dengan jelas, saya sarankan Anda kalau dari handphone -hand sekarang menggunakan headset. Kalau Anda dari komputer daripada nanti yang saya lihat adalah telinganya, gunakan speaker. Ya, jelas Pak. Mengalahlah demi masa depan. Kalau saya sekarang sudah pakai mikrofon, pakai mixer, speaker saya ada empat di sini jadi saya mendengar suara saya. Suara Anda kentut pun saya dengar. Ya, belakang. Belakang dikomentari. Giliran saya lagi dengan suara saudara. Bagaimana menurut saya? Ayo. Yara, ayo, yara. Ayo. Sama. Bung, ngomong. Ezra, Ezra. Ezra, pilihan kita. Iya, iya, iya. Kamu ya. lagi ngomong, Ben meletak dong. di belakang tuh ada segala foto kayak penggantung ya pak. Frederick pak, Frederick pak mana Frederick? pak ini nanti tuh dijelaskannya oh, iya. ini, ini soalnya dicari di buku tulis terluar. atau di deskripsi nah, langsung pakai uh, kalau kalian dapat yang 10 soal lebih itu biasanya ada soal yang dapat kalian ini dapat berapa soal? 3 aja di kelas roda ah, ya sudah lah. sudah dapat yang mudah jangan dipersulit kalau saya berikan yang banyak nanti dari prinsip tidak. saya itu tidak. kalau ada yang bisa dipermudah kenapa harus dipersulit pertama kalau saya balik tidak. kalau ada yang mudah kenapa tidak dipersulit Halo, Bapak. Ya. <laughs> dipayar, Tinggal. Halo, demo. Halo, bertanya, Brinska. Nah. Tapi bukan tentang soalnya, Pak. Nanti waktu presentasi itu sesuai absen atau Bapak acak? Hmm. <laughs> Siapa cepat dia duluan dapat nilai. Hijau. Oh, berarti nah. boleh siap penilaian Bapak apa saja? Yang penting lancar, tidak terbata-bata, menjelaskannya dengan wajah yang ganteng dan cantik, tidak apa-adanya, pakai skincare. Sudah, Pak, sudah. Ya, rambut itu diatur, kalau perlu pakai helm PUBG yang baru itu. Oh, ya siap. siap. Ya, kalau Mau menjelaskannya pakai video, tunjukkan dulu wajahmu pertama, lalu tuliskan dulu selesai oh, Baik, oh, Pak. Ya video Dari. boleh coba. berarti boleh tapi mampu tuan kelihatan oh pak cara jangan langsung tangannya seperti cop abun abe harus di zoom kayak gini ya pak? oh harus di zoom oh. karena ini bisa dilihat oleh kawan-kawannya anggaplah saya menyedot kuota saudara <laughs> berarti pak kalau misalnya pakai video boleh dibuat dulu setelah itu share screen ya betul Oh, jangan yang saya, saya nggak percaya itu. Banyak banyak. <tari> nah, ini orangnya oh. ya, apa lagi? Belum kita buka. Kita lagi. Minggu depan ya, kita ketemu lagi. Teman, terima Baik, pak, terima kasih pak. Sampai jumpa, salam merdeka salam sehat, salam sehat, salam sehat, salam sehat, salam sehat, sehat, salam sehat, salam sehat, salam sehat, salam pak, salam sehat, pak, sehat, salam sehat, salam sehat, salam sehat, salam sehat, salam sehat, minum pak, salam sehat, Wow. Sudah Pak, sudah. orang akan Aduh, <laughs>